mulai persamaan Bernoulli, ya persamaan Bernoulli. Oke, okay. nah kalau kita lihat persamaan Bernoulli itu eh, gambarnya sama ya. ya. Kita lihat di sini dari persamaan kontinuitas juga. Ya, jadi saya gambarkan sekali lagi ya e, ini yang penampang yang lebih besar kemudian ini yang penampang yang lebih kecil ya pipa seperti ini ya e, ini penampang yang lebih besar ya ini posisi satu sampai posisi satu aksen ya saya tindakan di sini delta atau delta x1 atau x1 di sini ya dan kecepatannya v1 ke sini ini ada a1 ya ada v1 di sini ada a2 ya posisi dua kedua aksen kemudian di sini delta x2 ya atau x2 sama saja kemudian di sini ada kecepatan v2 ya kalau kita anggap ini dasar Ya. Ini adalah H1, ya. berarti ini adalah H2. Ya. Oke. Kemudian, kalau ada satu, A1, di sini berbicara juga dengan tekanan. Ya. Jadi, untuk persamaan Bernoulli, kita lihat ya. <tuh> di sini ada F, ya. kalau ada A1, berarti ada P1 ya. Ada F1 ya. Nah, berarti kalau misalkan saya anggap di sini ada F F1, F1 itu sama dengan P1 kali A1. Arahnya kemana? Sini ya. Nah, sedangkan untuk yang di atas, di sini ada A2, berarti di sini ada F2 ya, F2 rahim sini ya, sini berarti juga F2 itu sama dengan P2 kali A2. Oke okay. ya, nah sekarang kita lihat tingginya berbeda, berarti kalau ketinggian kita mengingat pada energi potensial ya di sini berarti ada perubahan energi potensial kecepatannya berbeda ya berarti di sini ada perubahan energi kinetik ya untuk memindahkan air dari posisi ke satu ke posisi dua itu merupakan suatu kerja atau usaha ya nah, dalam hal ini Bernoulli berpikir, di ini penampangnya beda, kecepatannya beda, tingginya beda, ya. Semuanya berbeda. Dia berpikir bagaimana cara membuat suatu persamaan untuk hal-hal yang berbeda tadi, ya. Oke, nah. Dia berpikir bagaimana caranya? Nah, untuk memberi melakukan persamaan dia ingat dengan, ya, masih ingat bahwa apa yang disebut dengan teorema kerja energi. Apa sih teorema kerja energi itu? Ya, teorema kerja energi itu adalah <tuh> bahwa W atau usaha itu merupakan perubahan dari energi mekanik. Apakah di sini ada perubahan energi mekanik? Tentu saja, ya. Di sini energi potensialnya berubah, berarti ada perubahan energi potensial. Di sini energi kinetiknya berubah dari V1 menjadi V2, berubah berarti ada perubahan energi kinetik. Jadi, usaha untuk memindahkan aliran atau mengalirkan air dari posisi kiri ke posisi kanan ini merupakan suatu usaha. Nah, dengan prinsip teorema kerja energi Bernoulli melakukan melihat bagaimana menyamakan pers, dalam satu bentuk persamaan, jadi dari beberapa hal yang berbeda disamakan dalam bentuk persamaan nah bagaimana caranya? kita lihat, kalau W itu ya sama dengan delta M, berarti sama saja dengan delta EP ditambah Delta EK, ya, oke. Okay. Delta EP ditambah Delta EK, oke. Okay. Nah, sekarang kita lihat, ya. Konsep dari usaha itu sendiri, W. Konsep usaha adalah gaya dikalikan dengan jarak, ya. Di posisi satu berarti di sini W 1 F kali F1 kali delta X1, ya. Dengan sendirinya, W2 sama dengan F2 dikali delta X2, oke. Okay. Ya, tapi kita ingat bahwa F itu adalah P1 kali A1, misalkan di sini ya. Ingat, P1 kali A1, hmm. kali delta X1, ya. Berarti yang F2 sama, cuma karena arahnya berbeda. Berarti di sini, ya, min ya, atau min P2 kali asal, eh sorry, A2 kali delta X2, oke, okay. nyempil duanya ya, oke. Okay. Kemudian kita lihat usaha untuk memindahkan, ya posisi eh, aliran air dari posisatif ke negatif itu adalah tentunya eh, merupakan usaha ya berarti usaha totalnya adalah atau W total itu berarti W1 ditambah min W2 atau W1 min W2. Nah, karena ada yang sama maka di sini kita keluarkan ya. Kita lihat ya. Apanya yang sama? A1 kali delta X1 adalah volume. A2 kali delta X2 adalah volume. Itu kan sama volumenya tidak berubah. Berarti yang tidak sama di sini adalah ya, berarti adalah di sini P1 min P2 dikalikan dengan volume ya. dikalikan dengan volume berarti W totalnya adalah W1-W2 berarti P1-P2 kali V V nya apa? volume karena A2 kali X2 atau A1 kali delta X1 ya nah sekarang kita lihat persamaannya tadi berarti kita pers punya persamaan ya kita di W sama dengan delta M, ya. berarti kita persamaan ini kita samakan dengan persamaan ini, ya. Berarti, ya, atau kita anggap kalau ini, ya, kita kasih nama ini persamaan satu, ini persamaan dua, jadi satu sama dengan dua ya. 1 sama atau 2 1 sama, sama saja. Ya. Sama dengan persamaan 2. Kalau saya menuliskan di sini persamaan duanya ya. Di sebelah kiri boleh saja P1 P2 dikali V ya sama dengan delta EP ditambah delta EK. Hmm. Oke, okay. ya. Kemudian kita lihat di sini. Ya. Kita uraikan dulu di sini. Delta EP itu berarti kita tahu energi potensial itu adalah MGH. Berarti di sini Ya. MGH2 dikurangi MGH1 ya kan mg supaya singkat menulisnya MGH2 dikurangi MGH1 kalau dikalikan sama saja MGH2 min MGH1 ditambah ya delta EK berarti kita tahu rumus dasar energi kinetik adalah setengah mv kuadrat Berarti disini kita tuliskan setengah M. Nah, di dalam kurung v, V2 v kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Ya. Oke. Kemudian kita tahu bahwa volume, ya, makanya itu selalu di bawah, ya. Kamu masih ingat bahwa persamaan Rho sama dengan M per V. Berarti V itu sama dengan M per rho, ya kan? Jadi, saya tuliskan di sini: P1 min P2 dikali ya, M per rho itu sama dengan M H2. Min mg H2 min H1 ditambah setengah M V2 kuadrat min V1 kuadrat ya nah. sekarang kita lihat ya kalau kedua ruas ini ya kedua ruas ini kita kalikan dengan roat ya supaya hilang ya kita akan keren Rho per M. Ya. Jadi, kedua ruas kita akan Rho per M. Nah, berarti di sini tinggal P1-P2. Habis ya. Kan. Kemudian yang ini berarti M-nya hilang, jadi ada Rho-nya. Berarti Rho G H2-H1 ditambah. Ini M nya setengah Rho ya, V2 kuadrat Min V1 kuadrat ya. Nah, kalau kita uraikan lagi ya, Kita pisahkan Yang mengandung angka 1 Kita pindahkan ke ruas kiri ya. Berarti V1 Nah ini kan <coughs> Rho G kali min H1 adalah min Rho H1. Pindah ke kiri jadi plus. Jadi plus Rho H1. Kemudian di sini setengah kali ro min V1 kuadrat. Min setengah Rho V1 kuadrat. Pindah ke sini jadi ya, setengah Rho G <coughs> h V1 kuadrat sama dengan ya sama dengan P2 negatif, pindah jadi positif P2 plus Rho h 2 plus setengah Rho V1 Duh, sorry V2 kuadrat. Inilah yang dinamakan persamaan Bernoulli ya, kita kurungin. Wah, Bu panjang sekali. Ya, jangan khawatir. Ya. Persamaan Bernoulli memang cukup panjang, tapi kalau kita tuliskan dengan singkat ya, P plus rho g plus setengah Rho V kuadrat itu sama dengan C atau konstan. Seperti halnya tadi, persamaan kontinuitas. A kali V sama dengan C. Yang ini juga sama, P plus Rho G H plus setengah Rho V kuadrat sama dengan C. Jadi kamu tinggal menuliskan pakai, aksen, pakai angka 1 dan sebelahnya pakai angka 2. Jadi mudah untuk menuliskan persamaan Bernoulli ini. Kalau kamu ingat persamaan ini, ya, dasarnya p plus rho gh plus setengah rho v kuadrat. Atau kalau dibuat kalimat dikatakan bahwa, ya, dikatakan bahwa persamaan ini jumlah dari tekanan. Ya, jumlah dari tekanan, energi potensial persatuan volume dan energi kinetik persatuan volume itu sama dengan konstan. Ya. Jadi kalau kita lihat, Rho GH persat ini sini sebetulnya kalau, ini kan asalnya dari energi potensial dibagi, ya kan? persatuan volume. Ini kan ini, dibagi rho per m itu adalah dibagi di apa dikalikan dengan volume ya. Persatuan volume hasilnya menjadi rho rho g h ya, rho g h2 a1 atau jadi bisa dikatakan jumlah tekanan dan energi potensial persatuan volume dan energi kinetik persatuan volume sama dengan C. Ya. Bu, rumusnya panjang memang tapi jangan khawatir karena kalau dalam soal kita akan melihat dan bisa menyederhanakan rumus ini sesederhana sesimpel mungkin ya jadi tolong diingat ini adalah persamaan Bernoulli. ya P1 sama dengan G1 plus setengah Rho 1 kuadrat sama dengan P2 plus Rho h 2 plus setengah Rho V2 kuadrat. Ya. Atau paling gampang P plus Rho h plus setengah Rho v kuadrat sama dengan C. Nah, tetapi kalau di dalam soal tentunya kita menggunakan persamaan yang panjang ini walaupun nanti akhirnya jadi pendek. Jadi sederhana. Ya. Oke. Oke. Sekarang kita lihat di sini ya. Untuk contoh soal ya. sini ada contoh soalnya. Ya. Oh ya, untuk rumus tadi kalian sudah tahu apakah itu P1 tekanan di bagian P1. G, H dan V itu sudah tahu ya. Jadi harus tahu satu-satunya H2 itu apa, V2 itu apa. Nah, sekarang kita lihat ya. Untuk contoh soalnya ya. Sebuah tangki di sini ya. Kita tulis dulu tingginya 4 meter dari tanah tentunya ya tingginya 4 meter berisi penuh air ya sebuah katuk Atau keran berada tiga meter di bawah permukaan air. Di bawah permukaan air. pertanyaannya. Nah, ini pemanasan di dalam tangki ya. Pertanyaannya di sini ada 3. Yang pertama gila. Katup dibuka. Berapakah kecepatan semburan air? Berapakah kecepatan semburan air? Yang W, bila. Pembukaan katup arahnya ke atas, sorry, bukan ke atas, eh, well, yeah. <tuh> ke arahnya horizontal ya. Arahnya horizontal. Oke. Okay. Kita arahnya horizontal. Di manakah letak air jatuh? Nah, kemudian yang C, ya bila. Pembukaan katup mengarah ke atas berapakah? tinggi semburan air Oke. ya. jadi di sini soalnya tentang tangki yang tingginya 4 meter, tentunya dari tanah berisi air, penuh air kemudian sebuah katup berada 3 meter di bawah permukaan air bila katup dibuka berapakah kecepatan semburan air B, bila pembukaan katup arahnya horizontal, di manakah petak air jatuh? Jadi, air jatuh ya. Kemudian, C, bila pembukaan katup mengarah ke atas, berapakah tinggi semburan air? Ya. Nah, ini kita lihat. ya. Kalau kita gambarkan, ya, anggap saja ini tangki. Ya, berisi penuh air, ya, setinggi berarti 4 meter di sini, ya, dari bawah. Oke, okay. kemudian di sini 3 meter. Kalau ya, anggap sini 3 meternya, di sini ya, ini 3 meter. Di sini ada katup, ya. Nah, berarti air akan keluar seperti ini, ya. Jadi yang pertama berapa di sini kalau kita anggap di sini ya v1 hmm, ya kemudian di sini ada p1 juga berarti di sini ada v2 berarti di sini ada p2 kemudian nah ini v2 yang ditanyakan kemudian di di mana berarti x ya yang ditanyakan air jatuh ya kemudian yang ketiga bila pembukaan katup mengarah ke atas, ya. Jadi kalau saya gambar lagi, ya, tangki yang sama, ya, ya, ini 3 meter, cuman kerannya mengarah ke atas, berarti air akan mengalir ke sini, ya. Ini semburan airnya ke sini, tidak di atas, sih jatuh. Ya, Jadi, ini sama 3 meter, tetap, ya. Yang ini juga sama 4 meter. Nah, kita lihat ya, untuk ini berisi air penuh ya. Nah, di sini kita lihat ya, dengan menggunakan persamaan Bernoulli, kita akan mengetahui berapa kecepatan V2 ya. <tuh> kita lihat di sini. Ya, untuk diketahui ditanyakannya, kalian sudah bisa menuliskannya. Nah, sekarang kita lihat. Ya, kita tuliskan rumusnya, persamaan Bernoulli. P1 plus setengah rho g Eh, sorry. Boleh ditulis ditambah, ya. P1 ditambah Rho h 1 plus setengah Rho V2 kuadrat sama dengan P2 plus Rho h 2 ditambah setengah Rho V2 kuadrat ya kita lihat di sini ya untuk h 1 di sini tadi diketahui boleh di yang diketahuinya adalah pertama h tangki misalkan 4 meter kemudian di sini h tinggi dari keran dari permukaan air 3 meter kemudian Ya, tentunya G-nya 10, kemudian roh air adalah, ya, G, kamu sudah tahu G-nya 10, kemudian roh air, sudah tahu, ya, tidak perlu dituliskan kembali. Nah, sekarang kita lihat, P1 dengan P2 sama-sama berhubungan dengan udara luar, berarti sama, kalau sama berarti bisa dicoret, ini bisa dicoret, ya. Kemudian di sini kita anggap ya v1 ini berkurang kan dalam tangki ini berkurangnya kecil sekali mendekati nol. Kalau nol ini maaf ini v1 ya. Kalau nol berapapun dikalikan nol berarti nol red ya. Kemudian di sini kita lihat. H1 di sini adalah berapa? H1 di sini itu menunjukkan bahwa air yang turun dari <tuh> turun dari kran. ya. Berarti di sini <tuh> Sedangkan H2-nya kita anggap 0 ya. Kenapa kita anggap 0? Karena air turun dari ketinggian 3 meter ya ke sini, ya kan? Berarti H2-nya kita anggap 0. Kalau H2 0 berarti tidak ada. Berarti rumusnya lebih sederhana lagi ya. Karena masih sama-sama mengandung H Eh, masih mengandung Rho, kita coret saja, kita bagi, dengan, atau kita hilangkan rho karena kita sama-sama dibagi luas kiri, berarti GH1 sama dengan setengah Rho V2, eh, sorry, V-nya sudah tidak ada ya, kita hapus. setengah V2 kuadrat ya nah, kedua ruas kita kalikan 2 berarti 2GH1 sama dengan v, V2 kuadrat berarti V2 sama dengan akar 2GH1 H1 nya disini kita anggap sebagai H satu mulai jatuh dari permukaan air, ya. Berarti di sini adalah, ya, atau di sini kita anggap H 1 sama dengan H atau sama dengan jadi sini kali tiga, ya. Berarti akar dua kali sepuluh kali tiga. Berarti akar berapa? 60. Akar 60 itu sama dengan 2 akar 15. Sorry. 2 akar 15. Meter per sekon. Ini tentunya. Ini tentunya satuan dari Ya. Atau saya tulis di sini, 2 v2 sama dengan 2 akar 15 meter per sekot. V2 ya, baru kita dapatkan menjawab v2. Nah, kemudian yang ditanya adalah yang bx, ya dimana? Nah, x itu adalah ya, ini kaitannya dengan. Gerak lurus berubah beraturan, ya. Jadi kita lihat di sini. Nah, untuk yang menjawab yang B, ya. Untuk menjawab yang B, kita ingat gerak lurus, gerak lurus berubah beraturan, ya. Ada sumbu Y di sini. Ada sumbu x. Nah, kalau sumbu y berarti di sini rumusnya adalah masih ingat gerak y sama dengan v0 t plus setengah GT kuadrat. Air jatuh tanpa kecepatan awal berarti v0-nya nol berarti rumusnya tinggal setengah gt kuadrat ya y nya berapa bu y nya tentunya pas dia jatuh. berarti y nya di sini adalah empat dikurangi tiga ya berarti satu ya berarti di sini satu sama dengan setengah kali sepuluh Kali T kuadrat. Ya kan? Nah. Berarti. satu sama dengan 5 T kuadrat. Berarti. <tuh> T kuadrat sama dengan 1 5. Ya. Kemudian. Berarti. T nya adalah akar 1/5 Kalau akar 1/5 bagaimana? Berarti t kuadrat sama dengan seperlima t sama dengan akar seperlima kita rasionalkan akar satu per akar lima kali akar lima per akar lima berarti di sini seperlima ya ini kan harus dirasionalkan kali akar satu kan akar satu per akar lima dikali akar lima per akar lima ya nah akar 5 nya di sini jadi akar 25 keluar berarti 1 kali akar 5 sekon atau detik. Ini baru waktunya. Nah, padahal kita perlu X. X itu adalah gerak horizontal. Gerak horizontal itu adalah V0. X dikali T. Nah, v x nya itu sudah kita dapatkan sama dengan V2. Berarti di sini 2 akar 15 dikali 1 5 akar 5. Berapa hasilnya? Ya. Jadi, akar 15 dikali akar 5 akar 75. Ya. Dibagi 2 per 5 ya berarti berapa hasilnya untuk ya berarti berapa hasilnya ya ini kan sama saja dengan ya dua per lima kali Akar 75, akar 75 itu, ya, kita tulisnya begini, ya berarti ya 25 keluar, kali 2 per 5, jadi dicoret, jadi berapa hasilnya? ya 2 per 5 kali 5, coret, jadi hasilnya adalah 2 akar 3 meter per, eh sorry, meter ya. Ini hasilnya meter. Kalau ini detik deh ya. sekon. Seperti angka 5. Nah, ini baru pertanyaan B. Nah, sekarang untuk pertanyaan pertanya jawaban C bagaimana? Kalau dia mengarah ke atas. Kalau mengarah ke atas, berarti berlaku apa? Gerak vertikal ke atas. Kalau gerak vertikal ke atas, berarti bagaimana? Nah, kalau gerak vertikal ke atas, berarti berlaku, ya, hukum kekekalan energi. Ya, berarti berlaku hukum kekekalan energi. Ya, nah, kalau hukum kekekalan energi, berarti di sini, ya... EM1 EM2. E ya. Kalau kita lihat gambarnya, berarti di sini EM1 ini posisi EM1 di sini EM 2. Ya. Oke. Kita lihat, ya. M1 berarti EP plus EK ya, berarti di sini rho gH1 ditambah setengah rho. Sorry, mgH1 ditambah setengah mV 1 kuadrat sama dengan. MGH2 ditambah setengah M V2 kuadrat nah, sekarang kita lihat mana yang 0 ya. kita lihat yang 0 adalah ya, MGH1 Dengan MGH2, ya. mg 1 dianggap mulai air memancar, berarti kita anggap 0, berarti di sini MGH1-nya dicoret. V1-nya keluar, ya. Berarti di sini V1 keluar sama dengan dua akar 15 tadi mgh2 itu yang dicari berapa v2 nya nah, pada gerak vertikal pada saat mencapai ha maksimum dia berhenti sesaat berarti di disini v2nya 0 ya v2nya 0 di sini ya karena berhenti sesaat sini nggak ada berarti sini rumusnya tinggal Oh ya setengahnya M, V1 kuadrat sama dengan MGH2, M nya dicoret, ya, V1 kuadrat sama dengan 2GH2, H2 sama dengan V1 kuadrat dibagi 2G eh. Dibagi 2G Berarti V1 nya tadi 2 akar 15 Dikuadratkan Dibagi 20 Ya, Kalau dikuadratkan berarti 4 dikali 15 60 dibagi 20 jadi 3 meter. Jadi h nya atau tinggi maksimumnya adalah 3 meter. Ya pastilah kalau dilihat gambar dia akan paling tinggi seperti ini. Di sini ya. Ya ini adalah sekitar 3 meter. Ya. Jadi itu contoh soal dari Persamaan Bernoulli jadi contoh. Dalam persamaan Bernoulli ini banyak sekali, ya. Nah, nanti kita akan mengetahui apa yang disebut dengan azas bermaulinya, ya. Dimana <tuh> kalau, ya, kalau kita tuliskan dari rumus P1 plus Rho G1. Plus setengah rho v dua kuadrat, eh, rho v satu kuadrat sama dengan p dua plus rho g h dua, plus setengah rho v dua kuadrat. Ya, ini memang cukup panjang, tapi kita, kita lihat ya kalau sesuai dengan azas bernoulli ya, dikatakan bila ya <tuh> kecepatannya kecil ya bila kecepatan kecil maka tekanannya besar ya kalau kita gabungkan azas bernoulli dengan uh, persamaan kontinuitas ya kita bisa kita gabungkan ya jadi yang persamaan kontinuitas bila a-nya besar, si kecepatannya kecil. Eh, sorry, kecepatannya kecil. Jadi kalau kita gabungkan, ya, antara azas bernoulli dengan persamaan gas, maka kita akan mendapatkan, kalau a-nya supaya enak, saya menulisnya kalau besar ke atas, a besar, ya, maka kecepatannya kecil ke bawah tetapi tekanannya bagaimana hmm, tekanannya besar ya jadi dari tiga huruf ini kita sudah tahu ini gabungan antara azaz Bernoulli dan persamaan kontinuitas, ya karena untuk azaz Bernoulli dan persamaan ini banyak digunakan pada alat-alat ya seperti semprotan nyamuk kemudian karburator nanti kamu akan melihat di mana a, a nya yang besar maka kecepatannya kecil ya nanti kamu lihat ya oke ya jadi untuk kali ini kita sudah mempelajari tentang persamaan konstantas debit dan persamaan bernoulli Kemudian juga ada azas bernoulli. Ya, jadi kalau kecepatannya kecil, tekan tekanannya besar. Kalau persamaan kontinuitas, kalau A nya besar, kasih kecepatannya kecil dan sebaliknya. Jadi untuk azas bernoulli dan persamaan kontinuitas kalau digabungkan, kalau A nya besar, kecepatannya kecil, tekanannya besar dan sebaliknya. Jadi kalau kecepa, eh, penampangnya kecil pasti kecepatannya besar. Kalau kecepatannya besar, maka tekanannya kecil. Nah, hal inilah yang kita pakai juga pada daya angkat pesawat terbang. Nanti kamu perhatikan bagaimana per ajas Bernoulli dan pesawat gas digunakan pada gaya daya angkat pesawat terbang. Ya. Saya cukupkan untuk hari ini, ya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat belajar